Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Haluan kesuksesan adalah hal retorik yang pasti diinginkan dan diimpikan oleh semua orang, mau itu dari kalangan atas ataupun kalangan bawah, pasti ingin yang menjadi namanya orang sukses. Tapi tahu gak sih, sobat? Haluan bahwa kesuksesan itu memiliki banyak sekali arti: ada yang mengartikan itu sebagai orang kaya, ada yang mengartikan itu sebagai penghafal Al-Qur'an, bahkan ada yang mengartikan itu ketika kita memiliki anak keluarga kita bisa makan itu sudah dianggap sebagai kesuksesan. Maka dari itu kami Ahlan TV menghadirkan kepada anda sebuah playlist baru yang kami buat untuk menampilkan opini-opini para santri. Yang mana kali ini kita akan membahas opini para santri tentang makna dari kesuksesan. Bagaimana kata mereka? Langsung aja action action. yang kita ketahui nih? Kita semua di dunia ini kan yang namanya orang Islam, orang Kristen, orang apapun itu kan pasti pengen banget jadi namanya orang sukses ya sukses ya sukses banyak sih sebenarnya tafsirannya. Nah jadi kita pengen tanya nih di sini nih. Jadi menurut NT definisi suksesnya apa sih <tuh> yang ada di diri NT ini definisi sukses tuh apa? Kalau dari anak pribadi? Ketika kalian berani melakukan perbuatan dan mengarah rasa takut di dalam diri kalian Momentum uh, atau sesuatu hal di mana kita tuh udah berhasil Buat mencapai apa yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan di mana ketika anda mendapatkan sesuatu, sesuatu itu dengan susah? Uh, sesuatu yang bikin ente itu puas Jadi apapun Ketika ente bisa memberikan manfaat dan kebaikan Sedangkan orang lain nggak anggap inti sebagai beban. Ketika seseorang berhasil mewujudkan impian-impiannya, terkhusus dalam kebaikan ya, yang diliputi dengan rasa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika Ani bisa dapetin segala sesuatu dengan mudah. Kesuksesan itu adalah kemampuan untuk menjalani hidup untuk apa yang kita inginkan dan menikmati hal apa yang kita sukai dengan dikelilingi oleh orang-orang yang kita sukai dan kita cintai uh, Berhasil mendapatkan sesuatu atau berhasil meraih sesuatu tanpa harus menjatuhkan orang lain Suatu hal yang didapat seseorang itu dengan usaha sendiri dengan payah orang sendiri Ya biar contoh gampang nih ketika kita benar-benar jago atau ahli di bidang kita jadi kita bisa benar-benar memberikan manfaat buat orang lain loh, Dan orang-orang bahasanya bisa butuh gitu loh buat kita, bukannya kita membebani orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Misalnya belanja, ya tinggal belanja. Gak perlu berpikir duit Tinggal langsung ambil, langsung ambil gitu ya. Untuk gampangnya ketika kita sedang naik gunung. Contohnya tuh kayak kita misalnya ingin menjadi pengusaha sukses. Kita tuh kalau ingin menjadi pengusaha sukses, nggak harus, harus menjatuhkan pengusaha yang lain untuk menjadi pengusaha yang sukses. Sampai ke puncak. Nah, puncak inilah yang kita namakan sukses. Karena apa? Kita mendapatkannya dengan susah, tidak dengan gampang. Ketika NT sudah melakukan sebuah pekerjaan, habis itu pekerjaan itu, beker, apa namanya, habis itu sesuai dengan ekspektasi NT. Misalnya kita takut melakukan sesuatu, kita takut maju berbicara depan orang kita takut jualan kita takut ngelakuin ini, itu kita takut mengingatkan nah, tapi ketika kita bisa mengalahkan rasa takut tersebut itulah salah satu titik kita di puncak keksesan seperti salah satu kata youtuber Skuyliving living nih ikhlas Knya kerja UI-nya nih bersyukur semangat usaha pengorbanan sama doa berani untuk keluar dari zona nyaman gagal kalau kalian ingin menggapai kesuksesan pastikanlah kalian harus meminta kepada Allah subhanahu wa taala dekatkan diri kalian kepada Allah subhanahu wa taala kalau ente ingin ngerasain kesuksesan ente harus ngerasain yang namanya kegagalan dan ingat waktu ente merasakan kegagalan jangan pernah takut jangan tidur pagi usaha yang kedua doa Bekerja keras, bekerja cerdas Bangun tidur sebelum subuh Jadilah ahli di bidang NT Terus yang kedua jujur Dan yang ketiga yang pasti Perlakukanlah orang lain Sebagaimana NT ingin diperlakukan tips cari berusaha Berusaha dari nol. Di dalam Quran yang fa'idah azam ta'fa tawakal Allah Kalau misalnya Antum udah berniat Udah mempunyai sebuah tujuan Maka bertawakal Jadi kalau mau sukses, ya jangan malas-malasan doang, jangan ngewibu doang, nonton-nonton anim doang di kamar. Ya kalau mau sukses, usaha. Bikin target. Gimana cara agar sukses? Uh, jalani hidup ini. Jangan pernah lari dari dari, dari, dari kenyataan. Rezeki itu harus ditentukan sama yang di atas. Jadi nggak perlu mikir-mikirlah. Berteriaklah sampai yang tuli bisa mendengar. Membacalah. Sampai yang buta bisa melihat Dan mencintailah Sampai yang tidak bisa merasakan Bisa merasakan Bayangannya positif tuh di sisi terang Jika ingin mendapatkan sisi terang Jangan terlalu sering Untuk berada di posisi gelap Seperti kata-kata Salah seorang penyair Arab Kun rojulan Rijiluhu Fissaro Wahimmatuhu himmatas suranya push your limit and change your life I believe you can do it yang artinya, jadilah seorang lelaki atau seorang muda yang kakinya menapak bumi tetapi impiannya ada di atas bintang-bintang terima kasih gagal, lakuin lagi, gagal, lakuin lagi gagal, lakuin lagi, sampai ini sukses benar-benar sukses uh, Ibnul Atahiyah pernah berkata Ibnul Atahiyah ini penyair penyair Arab, Ibnul Atahiyah pernah berkata Tardun nadiyata walam tasluk masalikaha fa safinata la tajri ala lihabas. Jangan pernah menyerah. Ingat kalau kau kalau engkau menyerah maka kau tidak akan pernah mendapatkan kesenangan itu. Tapi kalau kau gagal kau sedang me, me, berjalan di kesusahan itu. Allah ber, berfirman, inna ma'al usri Sesungguhnya dengan kesusahan itu ada kemudahan. Setelah kesusahan itu bakal ada kemudahan. Kamu menginginkan kesuksesan, Najah, menginginkan kesuksesan, tapi tidak meraih, tidak meniti jalan kesuksesan tersebut. Fa'inna sa'fi'nata la tajri alal ibas. E, sesungguhnya kapal tidak akan berjalan di atas daratan. Itu sih. Hmm. Tarjun najata walam tasluk masalikah. Fa'inna sa'fi'nata la tajri alal ibas.